Lagi di Fajar, Fajar 2022 untuk pembahasan kita pertama kali ini kita akan membahas tentang header Bioka tapi sebelum kalian mendengarkan pembahasan pertama saya ini di video saya pertama ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini karena itu membantu banget untuk mengembangkan channel saya maaf ah, sebelumnya saya tidak membuat video untuk minggu ini karena banyak acara banget dan ini baru selesai jujur aja baru selesai maka kita akan membincangkan masalah yang terbaru, di mana kita sedang ketar ketir tidak hanya dari pejabat, tidak hanya dari para politikus, hingga pegiat medsos sampai artis-artis ternama. Ada sosok hacker Bjorka yang tengah membuat gaduh lewat laman akun Twitternya. Ia tidak hanya menguliti. Atau membocorkan data-data negara Tetapi ternyata Biorka Mengguliti data-data para petinggi-petinggi negara Mulai Ibu puan Maharani Kemkominfo hingga Opung Luhut Imsan Pancarital Ini sangat keren ya guys ya Oke okay. Dan masih banyak lagi para pejabat menteri yang turut diretas akun dan siapakah lantas sosok hacker Bjorka? Kita akan bahas di Bongkar Tuntas, police bocornya data negara lah. Saya pastikan bahwa itu memang terjadi. Tetapi sebenarnya bukan data rahasia yang bisa diambil dari mana-mana. Cuma kebetulan sama. Belum ada yang membahayakan dari isu-isu yang muncul itu kan itu yang sudah ada di koran tiap hari. Tidak ada yang rahasia negara Tidak ada yang rahasia negara itu. Jadi akan ada yang negara ada yang rahasia Dari BSSN, ada yang dan untuk melakukan sistem berikutnya oke dalam salah satu cuitannya pada 11 September 2022 dikutip dari suara.com bahwasannya hacker diorka ini memiliki teman baik di Indonesia bahkan aksinya ini yang membuat heboh para warga Indonesia mulai jadi pejabat hingga Para artis-artis ternama, dia aksi ini, dia mengakui di laman akun di twitter ini, bahwasanya dia membuat kegaduhan itu termotivasi oleh orang terdekatnya yang tidak lain kakeknya sendiri. Tapi sebelum kita lanjut ke Susilo Biorka ini, bagaimana kita mengambil identitas nama Biorka ini? kenapa namanya disebut Biorka, bukan Bejorka. Kan, contohnya Bejewel bukan Bijorka kita panggil, Biorka, karena... Biorka ini sebenarnya nama yang diambil dari salah satu artis metal tahun 1990-an Ada juga biorka ini diambil dari nama suatu harga yang berada di Kanada, Islamia, dan Amerika yang ada jumlahnya sekarang ini adalah 38 orang yang telah hidup dari tahun 1988 hingga 1990-an Yang mungkin mengambil nama biorka mungkin dari ini ada juga laman YouTube lain yang mengatakan bahwasanya biarkannya adalah salah satu komunitas hacker di Indonesia. Karena kenapa? Dia pintar banget, tahu banget permasalahan di Indonesia. Dari mana sih tahunnya? Ya ini kita lihat bahwasanya dia mengatakan di laman aku twitternya bahwasanya dia termotivasi dari teman ke terdekatnya atau akhirnya sendiri. Dia mengatakan di akun tweeternya biarkannya, bahwasanya saya punya teman Indonesia yang baik dia banyak menciptakan tentang betapa kacaunya Indonesia dan saya melakukan ini untuknya kenapa dia melakukan ini untuknya dan dia menciptakan mula awal kakeknya hingga dia membuat kocar kacir negara kita saat ini dia mengatakan bahwasanya semula kakek Bjorka ini adalah WNI di Dontri. namun karena kebijakan tahun 1965 ia kehilangan statusnya sebagai WNI kenapa sih 65? Ini adalah di masa Orde Baru, jadi orang yang sudah telanjur keluar di masa Orde Soekarno dan kemudian pengen balik ke jalan Orde Baru itu susah. Karena pilihannya dua, Anda mau jadi tangan kanan Soeharto atau dijagal Pak Harto. Nah, ini kita bisa lihat nih, kita akan bisa bahas di pembahasan selanjutnya. Ada berapa orang sih yang terpaksa tinggal di luar negeri karena dijegal pemerintahan Orde Baru? Ini adalah salah satu pungli pembahasannya sangat bagus nih nah, Oke, kita kembali lagi ke Bjorka. Bjorka mengakui bahwa sihat tindakan ini yang dia keluarkan saat ini itu karena mendiam kakeknya Sang kakek pun telah meninggal setahun yang lalu jadi ini perbuatan yang dilakukan ini adalah yang diberikan oleh kakeknya tapi karena kakeknya sudah meninggal dia gak bisa ngapain lagi ini yang dia lakukan, bobol sana, bobol sini keren banget nih nah. Ya ini menurut saya bisa sih menjadi salah satu suara rakyat karena yang dibobol ini apa ya orang-orang yang di saat BBM naik malah melakukan acara ulang tahun di Istana DPR lah kan. Ya ada baik, ya ada buruknya biar si ini kita kembali ke masa lalunya biarka lagi. biarkan menjelaskan biasanya kakek ini adalah orang yang sangat cerdas. Nah. Orang inilah yang merawatnya sejak dia kecil Dia beranggapan bahwa kakeknya inilah yang memiliki harapan pulang Dan ingin membangun Indonesia dengan teknologi seperti yang dilakukan oleh Bapak IJ Habidi Namun karena kebijakan orde baru terpaksalah kakeknya tidak bisa kembali ke Indonesia sampai akhir hayatnya dan tidak bisa berjuang memajukan teknologi di Indonesia karena kebijakan model baru. Dia sampai mengatakan kepada Bapak Kementerian Kemenlu kita ibu Retno Masudi jangan coba-coba melacak kakek saya dari Kemenlu karena Anda tidak akan menemukan apa-apa. Ini kata Ibu Diorka wow keren. Motif yang terselubung oleh Diorka ini muncul hingga menghidupkan jangka raya tak lain hanya mewujudkan mimpi sang kakek yang telah tiada yang dia menunjukkan betapa mudahnya Bjorka mengakses data yang dikelola oleh pemerintah jadi sempat pertama kali yang dibuka sebenarnya dia membuka data akun ini itu di grup telegram dan dia menyebarkannya di aplikasi yang gampang kita ambil yaitu di kita tahu bahwasanya Google tuh memiliki ketatan. Yang selama ini kita dalami dalam Google seperti Google, Yahoo, Facebook itu masih di atasan. Masih ada namanya dark web and deep web. Nah, sedangkan di online terang-terangan menjual data hampir 1,3 miliar data nik Indonesia dan hampir berapa juta itu 500 SIM card warga Indonesia. Itu dijual di blacktop dengan harga 70 juta sampai 100 juta. Seperti itu. Ini motifnya dia seperti itu. Lah, biarkan lebih saran. Bahwasanya pemimpin teknologi tidak boleh dipercayakan kepada orang yang bukan ahlinya atau yang bukan pada bidangnya. Bahkan, biarkan sempat mengkritik orang-orang yang saat berada dalam kekuasaan pemerintah di Indonesia, termasuk mereka yang menguasai teknologi. Dia juga ingin di Bapak babak di Unikiplet, membongkar statusnya, data-datanya, tapi juga mengintip di Unikiplet untuk. Membentuk memperbaiki sistem teknologi di Indonesia, sistem keamanannya, dan bagaimana dana dan lain-lain seperti Bahkan, seperti juga, hacker Bjorka mengundang tantangan atau hacker Bjorka ini juga menyenggol Denny Siregar. Nah, ini orang-orang seperti Denny Siregar pun, eh, Abu Jalan, ya, orang yang kebal hukum ya. Dia menyenggol dengan bahasa Inggris. "Hi Dennis Edgar, how does it feel to like missing Jack money from Indonesian market but pastive us you use the internet to flourish e-commerce?" Dijawablah oleh Dennis Edgar, "Yang gue heran ngakunya hacker internasional, tapi kok tagunya Dennis Edgar ya? Apa ini gue sampai terkenal ya sampai ke internasional? Apa dia nyorang lokal?" Sebenarnya hacker Jaka itu langsung mengapui bahwasannya hacker Bjorka adalah orang Indonesia, si Indonesia, bahkan dia pun juga makan kaso tetapi dia jangan, jangan sampai ada menteri yang sampai mencarinya, sempat kan Bapak Marfit MD setelah dibongkar katanya diretas oleh si Eker ini dia mengatakan publik jangan sampai takut resah, itu data udah tersebar di mana-mana, jadi jangan sampai takut, karena kalau Anda buka buku saya, itu udah banyak banget buku-bukunya di situ tentang data-data saya, jadi usah panik, tapi ketika Bapak maksud MD dan Bapak Jandi Getis bilang jangan panik. Mereka malah melakukan rapat darurat di istana negara untuk membentuk tim khusus untuk menangkap hacker Bjorka yang membuat kegaduhan di Indonesia ini. Kita kan juga bingung ya. Katanya santai-santai tapi mereka ketakuti sendiri gitu ya, kan. Ya, jadi sosok di Indonesia gara-gara salah satu artis yang dimana tidak luput dari sasaran hacker Bjorka. Sebelumnya akunnya pertama kali Bjorka itu adalah Bjorka, tapi setelah di take oleh pihak Twitter dan membuat akun baru yang bernama Biorkanism namun diketahui juga Bjorka telah mengklaim bahwa saya telah berhasil meretas dan menemukan data dibalik kasus pembunuhan Munir bahkan Bjorka menyinggung Ketua Umum Partai Berkaya Udi Purwo Warjono alias Pak Mukdi PR sebagai tokoh dibalik pembunuhan aktivis Munir Sa'id Tolib Hacker biarca turun tangan mencari data pribadi musdipr berawal dari permintaan publik melalui akun twitternya untuk menyebarkan dokumen bahasa dalam pembunuhan dari murid ini adalah ketua umum partai berkarya sang petas pun merespon ke nyiagannya untuk mengungkap kasus tersebut seperti berikutnya telegram media ini juga bagus kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana sih peristiwa kasus Munir kan banyak banget orang-orang yang diculik pada zaman baru tidak hanya Munir ada tragedi Marsina ada juga tragedi wartawan UDI di Yogyakarta nah itu kan banyak banget tapi yang dibungkan adalah Munir yang katanya adalah dibalik pembunuhan Munir adalah ketua partai umum perkarya lalu hanya eh, Munir mereka juga telah mengklaim telah meretas surat-surat yang dikirimkan ke presiden Jokowi dan dokumen rahasia dari Badan Intelijen Negara Hacker BRK saat ini telah menjadi sorotan karena telah berhasil meretas beberapa data rahasia milik pemerintah Republik Indonesia. Terbaru tidak hanya pemerintah Indonesia ada tantangan dari sini kepada Hacker Beberka ini untuk mengungkapkan data pribadinya akun Bupati Ibu Kota Jakarta kita yaitu Bapak Anies Baswedan. Di ketika itu Bapak Ami Sosmedan telah menanggapi apa yang dilakukan oleh hacker BRK ini beliau hanya menanggapi hanya ketawa bahwasanya nomor induknya nomor telepon, email hingga ID vaksinnya yang dibocorkan oleh hacker BRK ini adalah palsu tapi ada juga cita-cita lain pada dua hari lalu kita lihat ada seorang podcaster yang ternama yang bernama Om Den yang sempat kualip dengan usaha merah tiga hari lalu YouTube Om Densu ini diblokir bayangkan berapa miliar kerugian yang dapat oleh Deni Sumargo karena YouTube-nya diblokir mereka itu bayang nggak soal podcaster nama sempat Deni Sumargo diblokir YouTube-nya oleh Biorca ini dikatakan dalam sebuah berita di cungu-cungu pengakuan dari Deni Sumargo bahwasanya ada youtube dari smargo ini telah diblokir oleh salah satu orang yang tidak dikitabui siapa namanya setelah pagi-pagi bangun ternyata youtube tersebut telah diganti nama nama tesla bayangkan hmm. ada banyak produk endorse yang terdapat pada YouTube-nya dari smargo kita gak terbanyak sih guys bagaimana yang terjadi apabila youtube podcastnya om dead juga terang bangun oleh hacker biorkan kan nggak lucu kan banyak banget endorse di dalam uh, youtube nya om dead mulai dari Sadana, bibit hingga minuman apa yang bikin kita kurus slim fit ada nah, ya. slim slim tea slim tea Linti. oh ya slim tea oke okay. ah Linti. oh ya slim tea ya slim tea dan terbaru juga bk telah membongkar identitas pribadi kementerian komunikasi informasi. Info, Maharani, Eric Tomer, dan informasi Info warna rani erick thohir dan hingga diri srigar ada pun sembilan fakta yang dimana hacker bk yang saat ini telah menjadi serta publik ya ini kita Ambil berita singkat jadikan sembilan aja. Yang pertama, Yorka mengakui berasal dari Polandia atau Warsawa. Nah, dia mengatakan bahwa dia tidak bisa balik ke Indonesia dikarenakan halangan ketika masa orde baru zaman Soeharto tahun 65. Dan sekarang dia berlokasi di Polandia, kata akuntanernya. Yang kedua, dia juga mengakui meretas surat pribadi bin ke Presiden Jokowi. Tapi sampai saat ini pihak BIN tidak bisa melakukan tersebut. Karena setiap kali surat yang diberikan Jokowi itu melak memberikan atau melakukan penggantian kode setiap penerimaan surat. Jadi enggak mungkin biar tapi dari piaksanaan bilang gak mungkin. Tapi dari biasa hacker juga bisa katanya. Nah, kita gak tahu ya, apa yang menyebul kan. Apa ini hacker enggak nyimpen ini bikin -bikin bisa target, ya? atau membela kita? tentang konflik saat ini ya terserah dia. Terus yang ketiga, mengunggah dan menjual data di akun itu. Apa saja datanya yang disebar oleh dia? Pertama ada 140 juta data penduduk Indonesia disebar oleh Telegram. Dan 1,3 miliar pengguna SIM card hingga surat rahasia BIN yang tertera pada nomor dua tadi. Lalu yang keempat Serang kem -kem nah, disini saling serang dengan temkominfo lah jadi saling serang dengan temtemkominfo yaitu bapak joni giplet biarkan mulus bahwasanya stop being idiot maka joni giplet berjaga dengan kalau bisa jangan nyerang gitu kita kan heran ya dari pihak pemerintah mengatakan bahwasanya ini aman-aman aja banyak data-data yang udah diambil dari kita zaman dulu bahkan di google pun bisa dicari -cari. tetapi kenapa pihak pemerintah ini sibuk atau ketakutan taketir itu kan sambil membuat tim sus untuk menangkap salah satu hacker ini kan Berarti kan di ketenangannya pemerintah ini ada keresahan yang dialami oleh kepeminfo khususnya karena dia yang punya data. Maka Pak Jenderal Budi berbicara depan para DPR kemarin untuk warga Indonesia untuk menjaga nomor induknya masing-masing. Terus yang ketujuh, ada motif tracker bureaukan. Kenapa membocorkan ini kepemintah agar Biarkan ini ingin mengobrak membuat mereka untuk melek dan malam di akhir pekan. Jadi biarkan ini memberikan bocoran itu sejak akhir pekan. Dia menjawab bahasanya Congratulations congratulation, share wake up game this night. Selamat ini bakal bikin mereka melek untuk nanti malam. Lalu gurunya membalas dengan jawaban demikian. Yeah, that's my goal so they can have perfect share on the weekend. Iya, yeah, memang itu tujuannya supaya mereka nggak bisa liburan di akhir pekan. Lalu yang kelapa ini. Dia berjanji akan meretas situs naik pertamina yang baru dua bulan kemarin itu sangat memisahkan masyarakat dengan alasan dapat membedakan mana yang subsidi mana yang enggak. padahal kebanyakan yang menggunakan subsidi setelah menyampaikan pertamina, orang-orang kaya guys seperti itu. 9 adalah Bjorka bocorkan data pribadi Johnny yang telah saya sampaikan tadi tidak pula presiden bahkan. Kominfo pun juga terasa sarannya, kan? Kita juga tadi membahas tentang datanya Bapak Anies Baswedan, yang beliau merespon bahwasanya, nih, nomor telepon itu salah semua. Tetapi ada salah satu wakil ketua DPR, Muhaymin Iskandar, mengaku bahwasanya datanya dibocorkan. Bayangkan, bahkan sehari banyak banget nomor telepon yang newart, yang newart up ke nomor HP-nya sampai di situ dia ganti nomor wa nya dan tidak menggunakan hp untuk sementara waktu jadi ini banyak nih guys banyak pro kontra ada yang bilang itu datanya salah ada yang bilang santai aja karena itu buat data banyak di google dicari di searching banyak ada juga yang baru-baru ini ada yang berasumsi bahwasannya hacker ya, hacker ini adalah utusan sambo guys bayangan utusan sambu karena ada yang bilang aja kan bahwasanya kaisar sambu atau orang-orang bisa menyebut itu kan konsorsium 303 perjudian online dimana mana itu bilang bahwasanya apabila sambo tersangka maka antek-antek sambo ini akan menyebarkan data atau sifat asli pemerintah atau bobroknya pemerintahan di Indonesia ada yang mengetampusikan seperti itu tapi ini asli saya ya mungkin bisa jadi juga ada juga yang menyebutkan bahwasanya biorka ini bagus karena di saat rakyat sedang menjerit biorka ini muatil rakyat seperti uh, membeberkan data Juan Marani mungkin ini sebagai sindiran ketika rakyat sedang minum BBM naik dia malah melakukan ulang tahun di gedung istana DPR agak wajar seperti ini dan ada juga baru-baru ini tahu ini polisi mau mencari isu miring atau ingin menutup-tutupi isunya hacker biorka baru-baru ini Polisi katanya menangkap atau telah melacak salah satu anak di Cirebon yang bernama Muhammad Fik Muhammad Sa'id Fikriyansa Dia dikatakan katanya hacker Bjorka. Ternyata setelah datangnya oleh pihak bukan dari polisi malah dari salah satu youtuber Dia juga tau apa-apa guys sebenernya. Dia masa kena firna firnah pemerintah lagi kan gara-gara polisi juga kan kan gak lucu Setelah yang Cirebon dipirnah muncul lagi nih penangkapan salah satu orang penjual taiti di Mandiun ketangkap katanya Dedy Blacker Biorka kan kocak nih guys ini ini gak tau nih betul apa enggak atau buat pengalian isu atau sandiwara belaka gak tau tetapi yang jelas di akhir-akhir ini yang tertulis di Twitter terlaman akun Biorka menuliskan bahwasanya pemerintah jangan bodoh ditetapkan oleh Biorka guys bagaimana Ditetapkan oleh Biorka Seharusnya kalau yang di ini tangan kanan biarka atau biarka itu sendiri, seharusnya biarka ini gak aktif lagi di Twitter. Tapi kenapa setelah ditangkap madiun ini tambah di oleh komersil biarka tersebut? Katanya pemerintah bodoh kalanya. masa Masak tukang penjual baiji ditangkap tuh kan? Kan nggak lucu seperti itu. Ini. Inisialnya M guys. Ya. Makanya yang kita petik dari sini adalah uh, saya mengambil kutipan dari teman saya tadi barusan itu teman saya ngambil juga kutipan dari anaknya Bibi Aditi, di Lama Bibi dia mengatakan bahwasannya jadi katanya adalah Indonesia ini tidak pernah kekurangan orang pintar tetapi Indonesialah yang menyanyiakan orang pintar tersebut sebenarnya banyak sih hacker-hacker Indonesia yang belum banyak dipublish oleh pemerintah seharusnya orang-orang seperti ini kan diberikan perlindungan diberikan keistimewaan untuk menjaga internal teknologi informasi di Indonesia tapi ya kita tahu sentihkan di Indonesia seperti apa ini saran saya ya Pak ya untuk Bapak Kempom ke orang, orang seperti ini itu harus dibina harus dirawat dan jangan sampai diberikan hukuman karena orang seperti ini adalah salah satu orang yang sangat bermanfaat untuk Indonesia negara dan bangsa untuk khususnya untuk menjaga namanya informasi dan teknologi sampai sini dulu pembahasan hari, hari ini jadi kita besok pertemuan depan kita akan bisa membahas mungkin kasus Munir atau kasus Marsina atau tentang order baru nah, kan masih banyak pembahasan-pembahasan yang belum kita bahas pada youtube saya ini jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh